Oke okay, Pak, kembali lagi bersama saya, dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya, bagaimana cara menggunakan multi-window di Photoshop gitu. Jadi mungkin kalau kalian misalnya di dokumen atau mungkin uh, Photoshop gitu, Photoshop dokumen 3, 4, atau mungkin 5 ya, dan ya kalian bisa uh, mengedit secara bersamaan, dan ya menurut saya sih itu jadi lebih cepat aja. Tapi menurut saya itu efektif kalau mungkin fotonya sama gitu, kayak misalnya di sini uh, sebenarnya ini fotonya nggak terlalu sama dengan foto yang kedua, tapi eh uh, di sini misalnya ada teks yang sama gitu, ada tekstur yang sama sebenarnya saya lagi bikin tekstur juga sih gitu ya di Photoshop untuk uh, teks gitu. Nah, jadi daripada kalian pindah-pindah tab misalnya ada 5 atau ada 10 itu itu menurut saya uh, lama banget gitu. Jadi kalian bisa menggunakan multi window. Di sini kalian bisa pencet window, terus kalian bisa klik yang arrange, terus kalian bisa tinggal pilih aja untuk yang eh uh, to up Uh, horizontal. Kalau dokumen kalian misalnya ada dua, mungkin kalau tiga kalian bisa pakai yang tri up horizontal. Atau mungkin kalian nggak suka horizontal, misalnya kalian pengennya kanan kiri gitu, kalian bisa pilih yang vertikal juga di sini. Nanti hasilnya bakal kayak begini dan uh, tergantung juga sih, tergantung dari dokumen yang kalian buka gitu. Dan uh, untuk dokumen yang kalian buka, misalnya di sini untuk dokumennya, kalau kalian misalnya pengen untuk si dokumennya ini muncul di sebelah atas misalnya yang di saat kalian pilih yang horizontal ya To up horizontal misalnya Contohnya misalnya kayak gini Tinggal kalian pindahin aja Untuk yang di bawahnya Yang sebelah kanan gitu Jadi untuk yang sebelah paling kiri gitu Itu adalah yang bakal jadi di atas Contohnya kayak gini ya nanti hasilnya bakal kayak gini tapi kalau saya sih daripada foto yang panjang ke bawah kayak gini untuk yang paling atas saya lebih suka untuk yang lebar yang paling atas gitu jadi ya mungkin kalian bisa tukerin untuk posisinya gitu contohnya kayak gini kalian klik window terus tinggal kalian pilih aja yang range terus yang to up uh, horizontal nanti hasilnya bakal kayak gini gitu dan ya, sebenarnya sih untuk basicnya gitu aja sih gampang banget gitu untuk basicnya dan kalau fotonya pengen yang di bagian atas uh, dan yang di bawah pastiin untuk yang di bagian atas kalian pilih dulu untuk yang paling kiri atau pindahin dulu ke yang paling kiri gitu nanti hasilnya bakal kayak gini dan mungkin kalau kalian misalnya mau ngeditnya tiga file sekaligus uh, saya juga pernah ngedit tiga file sekaligus karena memang kebetulan untuk fotonya itu untuk teksturnya itu untuk foto satu dua dan tiga itu uh, ada bagian yang sama gitu jadi ngeditnya biar cepat aja sih daripada nanti harus diedit lagi satu-satu gitu menurut saya itu lebih lama dan uh, tidak efisien gitu dan ini hanya sebagai contoh aja sih uh, karena saya juga tidak menemukan yang kesamaannya gitu antara foto satu sama foto dua dan, uh, di sini untuk yang fotonya aja sebagai contoh gitu. Biasanya saya ngeditnya untuk yang... Uh, yang pertama ini biasanya sama gitu, untuk teksturnya atau setidaknya ada bagian yang sama. Tapi cuman untuk tutorial doang ini ya, cuman nunjukin doang gitu ya, untuk multi window. Caranya kayak gimana? Dan ini ya, jadi cukup segitu doang sih untuk videonya, dan tekstur kucing. Bye bye.